channelnya iseng-iseng. kali ini saya kedatangan pasien baru ini adalah printer Canon PIXMA dengan tipe MP287 Kata simpulnya sih ini pas dinyalain error lampunya itu blinking katanya dan gak bisa ngeprint secara ini kan printer yang bukan tabung ya bukan bukan tinta tabung tabung uh, build up di pabrik bukannya melainkan tintanya ini disuntik coba kita akan nyalakan errornya seperti apa nyalakan dulu oke okay. oke okay, printer bereaksi Di LED-nya menunjukkan angka satu, dan ini color ink dan black ink. Itu lampunya, lampu indikatornya itu nyala-nyala dengan bersamaan. Ya, Oke, kemungkinan ini kita akan cek dulu cartridge-nya, apakah cartridge-nya kotor, bagian kuningannya gitu ya, bagian besinya itu bagaimana kalaupun misalkan sudah kita bersihkan mungkin kita akan coba uh, reset ulang tapi yang pertama kita akan cek dulu tintanya sama kita cek bagian uh, apa kuningannya pertama kita buka dulu uh, angkat ya di sini bagian ini nih, angkat oke okay, angkat akan nah, otomatis nih langsung sehingga memudahkan kita untuk ngambil si catridnya. Oke di dalam sini ada C dan B. C itu adalah color artinya warna tinta warna kita pencet dan angkat. Nah, oke yang B itu adalah black. Oke ini dorong dorong. Jempolnya itu dorong, angkat. Oke. Wah ini bekas tambalan nih kayaknya. Angkat yang blacknya dulu. Kita cek yang black kuningannya. Apakah masih bagus? Oke, sepertinya uh, masih bagus ya. Belum ada bercak-bercak kotor -bercak kuningannya. Ini jangan sampai kepegang sama permukaan kulit ya jadi pegang usahakan jangan sampai kepegang oke sekarang kita buka angkat ya angkat yang color oke apakah yang color kotor wah anak ini nih yang color itu udah ada bercak bercak hijau gitu ya kayak tinta tapi bukan nah, udah kotor ya ini udah kotor artinya ini harus kita bersihkan dulu Ya. Ini udah semua, udah kosong. Kayaknya yang hitam juga, sepertinya harus diisi ulang tintanya. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah membersihkan kuningannya dulu. Seperti biasa, pakai menggunakan penghapus ya. Penghapus seperti ini, ya. Bebas ya, penghapus pensil. Ini penghapus pensil, jadi teman-teman bisa menggunakan penghapus untuk membersihkannya. Sekarang kita akan bersihkan dulu, ya kita hapus, ini kan kotor ya masih kotor permukaannya. Iya, kita akan Gosok dulu sampai bersih, pelan-pelan aja ya. Bersihkan dulu permukaannya. Nanti juga ini hilang ya, karena kehapus jangan menggunakan bahan-bahan yang kasar ya. Misal pakai amplas itu itu itu tidak rekomendasi. Ini cocoknya ini karena ini kuningan, ini cocoknya pakai penghapus ini. Ini akan bersih dan ini biasanya saya juga gunakan apa trik ini untuk membersihkan bagian kaki RAM, RAM PC maupun laptop ya. Ini sangat uh, akurat, sangat rekomendasi lah, aman. Gitu. Oke, okay. ini gosok-gosok aja sambil dicek, bersih apa belum. Oke, okay. sekarang sudah bersih, bercak warna hijau kehitaman itu udah agak ada ya sudah full kuningnya terlihatnya sudah bersih untuk yang warna black apakah kita bersihkan juga? wah oh, sepertinya ini butuh juga ya sedikit ya karena udah agak sedikit kuningnya itu nggak mengkilap. kita bersihkan ini jangan sampai kepegang kata saya tadi karena kalau kepegang biasanya error ya Seperti itu karena permukaan kulit itu lembab dan dan yang apa jangan sampai kepegang juga bagian ini head clean head head ketritnya Yang sampai kepegangnya sampai ke sentuh ke sini karena kotor nanti. Kayaknya diusahakan kayak gini nih. Oke, jangan sampai gini posisinya. Oke. Oke, sekarang sudah bersih ya. Sudah bersih. Kita akan uh, isi dulu tintanya. Kita akan isi tintanya. Sekarang ini kayaknya buka simpunya ini kita buka dulu ya. Oke, ada di sini ternyata. Ya, yes, kita suntik. Ya, saya di disini menggunakan suntikan kecil. Ya, yang berapa mili ini? Pokoknya ini kecil. Ini ya, kita isi dulu karena ini kosong sepertinya. Setelah kita isi, kita akan coba pasang kembali nantinya, ya. biasanya kalau catrate yang baru itu belum ada lubang ininya ya lubang oh buat isinya jadi kita harus uh, bikin manual ya dikasih lubang dulu di bagian sini biar bisa kita isi ulang itu kalau yang kitab baru kalau ini kan udah khas pakai dan udah dikasih lubang buat ngisi Oke, okay, udah terisi. Terisi ya? sekali lagi deh, satu kali suntik lagi karena ini sangat apa ya, kosong kayak kosong sekali, keringan pas diangkatnya. Kalau misalkan casing apa ya, casing cartridgenya transparan, enak kayaknya. Ketahuan bahwa tintanya kosong, misalkan berhubung casingnya itu enggak transparan, sehingga yang kita gunakan adalah insting ya, ataupun perkiraan kosong atau tidak. Ya, kita suntik lagi, suntik. Be Perbedaannya itu sangat terasa, ya, ketika sudah diisi dan sebelum diisi, tintanya. double tip tadi. Oke. Oke, sudah ya. Ini boleh tutup lagi. Oke. sekarang kita pasang kembali katretnya. Ini bagian hitam di sini. Oke black dan bagian color ataupun warna di sebelah kirinya. Sepet dan tutup kembali. Oke. Sudah garam. Coba lagi. Uh, kita uh, apa sih, masuk mode save dulu, mode save ya, dengan posisi printer mati ya, posisi printer mati ya, ini mati ya, sekarang gini ya, posisinya ya, tekan tombol stop. stop rest yang jempol saya ya tekan ini pertama tekan ini ya tekan seperti ini baru tombol on ya seperti itu oke itu lagi ya kan ini ini Oke nanti ini enam kali ya, seperti biasa usahakan posisi lampu terakhir ada di tombol power atau tombol on Oke kita coba ya pertama kita tekan tombol stop atau reset tekan kemudian tombol power oke sudah sekarang angkat jempol ya ataupun yang stop itu 6 kali ya 1 2 3 4 5 6 angkat barang ya posisi terdeteksi oke printer mulai Uh, beraksi ya oke okay, setelah itu kita akan reset ke softwarenya. ya sekarang kita jalankan software tools 3200 nya ya, dengan klik kiri dan seperti biasa masukkan passwordnya ngisem ya tulisan kecil semua kemudian Oke, okay. nah di sini ya teman-teman uh, gunakan yang paling bawah dulu ya ini, nih. ya ini ada in absorber counter, nah pilih ini dulu, ini gak ada yang di oprek ya ini tetap uh, seperti ini main, ya langsung tekan set tombol set ini, nah ini tinggal saja. Okay, tekan saja, okay, ya tekan, oke tekan, ya akan muncul seperti ini oke okay kan seperti itu dan tunggu beberapa saat nanti akan ada uh, uh, print ya kemudian yang kedua pilih set di bagian clear ink counter yang atasnya nah ini tinggal set saja nanti nge print dia satu lembar seperti ini tak otomatis satu lembar kita tunggu nah ini oke okay kan lagi Oke, setelah selesai kita geser ke e -prom. Nah, e ini langsung saja oke-kan akan mungkin e, lagi satu lembar secara otomatis ya. Jadi dua kali nge-print secara otomatis. Oke, setelah itu akan muncul notifikasi selesai. Nah, ini. Oke, mantap. Ini lancar ya. Tinggal oke-kan saja. Oke, prosesnya selesai. Ya, nah step by step-nya itu, nah ini step pertama ya, jangan lupa atau jangan salah. Ya. Seperti itu. Nah, ini. Oke, sampai step 4. Nah, sekarang kita akan coba karena katrid warnanya itu sudah rusak, kita akan gunakan hanya katrid hitam karena kita yang kita butuhkan adalah print text saja gitu kan, teks hitam. Nah, ini ini ya, setting dulu. Oke, setelah itu pilih hitam saja ya, hanya hitam. Oke, tinggal oke kan? Ini di device and printer ya, settingannya ya, diklik kanan ya. Nanti ada settingannya di situ. Oke, sekarang kita akan coba. E, nah, masuk lagi seperti ini. E, kita akan coba ngeprint. Oke, kita jajal head cartridge nah di sini nah ada peringatan seperti ini ya ini tandanya tinta warna itu kosong ya dan tinta hitam itu normal ya terpasang nah ini di sini ada bacaan ya silahkan baca intinya sih harus ditekan tombol uh, stop resetnya itu lima detik ketika ada tanda seperti ini biar yang kita gunakan hanya tinta hitam saja seperti itu ya sekarang teman-teman ya brother and sister tinggal tekan saja tombol stop dan resetnya 5 detik ya sampai uh, posisi printer jalan kembali sketernya itu posisinya jalannya nah seperti ini oke itu sukses ya berjalan dengan baik artinya kita hanya menggunakan tinta yang warna hitam oke mungkin itu saja mudah-mudahan ini bermanfaat See you next time